Halo semuanya, bersama saya di sini pada video kali ini saya akan unboxing brand Seiko Seiko apa ini? Ikuti terus video kali ini Oke, langsung saja kita buka jam tangan apa ini Nah, ini dia jam tangannya Oke Ini adalah Seiko Prospect SRPC35K1 jadi, kita akan bahas mengenai Seiko Prospect itu sendiri dan mengenai jam tangannya SRPC-35K1. Jadi, awal mula Seiko Diver pertama kali diluncurkan pada tahun 1965. Tepatnya setelah Olimpiade Tokyo, yaitu pada tahun 1964. Jadi, Seiko Diver pertama yang diciptakan adalah Seiko 62MAS-010. Seiko 62MAS adalah sebuah jam tangan diver dengan memiliki water resistant hingga 150 meter. Jam tersebut dibuat Seiko dengan kualitas tinggi dan dilengkapi dengan anti-magnetic, lum yang terang, anti-guncangan, dan ketahanan air yang sudah teruji. Kemudian pada tahun 70-an, Seiko akhirnya memproduksi Seiko 6159022 Professional Diver 600 meter yang diluncurkan setelah tujuh tahun melakukan riset Seiko itu dijuluki dengan sebutan TUNA oleh para penggemar Seiko dan pada periode tujuh puluh-an lahir juga beberapa Seiko Diver yang cukup ikonik seperti Seiko Diver 6105 Seiko Diver 6309 dan Seiko Diver 7548 khusus Seiko 7548 Desainnya menjadi inspirasi Seiko Diver modern seperti SKX-007, SKX-009. Seiko saat ini sudah memproduksi ratusan jenis jam diver yang mempunyai varian water resistant dari 200 meter sampai 1000 meter. Nah yang ada di tangan saya saat ini merupakan seri SRPC-35K1 atau biasa disebut dengan Mini Turtle. Jadi jam tangan ini adalah seri Mini Turtle dari keluarga Turtle. Bisa dilihat di sini, ukuran diameter jam tangan ini sangat cocok bagi kalian yang memiliki ukuran pergelangan tangan kecil. Jam tangan ini memiliki diameter 42 mm dengan memiliki ketebalan 13 mm. Dan beralih ke bagian strapnya, jam tangan ini menggunakan strap berjenis bracelet strap yang didukung dengan klaps push button release with extender sehingga akan tentunya memberikan pengaman atau safety yang lebih pada jam tangan ini. Lalu untuk ukuran lakuitnya sendiri jam tangan ini memiliki lakuit 18 mm. Nah penggunaan pressless strap merupakan salah satu jenis strap yang menggunakan material stainless steel yang tentunya tahan terhadap korosi. Kita lanjut ke bagian bezelnya. Mungkin beberapa di antara kalian belum tahu tentang fungsi dari penggunaan bezel. Bezel, khususnya bezel diving, berfungsi untuk menentukan waktu penyelam atau diving time sesuai dengan waktu penggunaan tabung oksigen yang dimiliki oleh penyelam. Hal ini sangat penting agar penyelam tahu berapa lama waktu yang tersisa untuk persediaan oksigen yang mereka miliki hingga nantinya cukup untuk kembali ke permukaan. Jadi untuk penggunaan bezelnya misalkan, Jarum menitnya sedang berada di posisi ini Kita tinggal putar Mengikuti arah jarum menitnya Kita taruh tepat di jarum menitnya seperti ini Nah, misalkan ketika jarum menit sudah menuju angka 10 pada bezel Itu artinya sudah tepat 10 menit mereka berada di dalam air Jadi ini akan mempermudah Divers untuk mengingat waktu yang mereka habiskan selama menyelam. Lalu kita beralih ke bagian glassnya atau kacanya. Di sini menggunakan hard crystal glass dengan tambahan kaca pembesar atau cyclops pada date displaynya sehingga akan tentunya memberikan tampilan vintage diving pada jam tangan ini. Hard black crystal itu sendiri merupakan jenis mineral kristal yang mengalami proses pengerasan atau harden sehingga akan tercipta sebuah mineral kristal yang lebih keras daripada mineral kristal biasa. Nah, jam tangan ini sudah dilengkapi atau didukung dengan crown bermodel screw down crown. Hampir semua jam tangan diver sudah dilengkapi dengan crown bermodel screw down crown dengan tujuan agar air tidak dapat masuk pada sela kecil yang ada di bagian crown saat menyelam. Seperti ini. Jadi, crownnya itu akan lebih terkunci jadi untuk mengatur waktu kita putar dulu crownnya seperti ini sehingga akan sedikit terlepas kemudian ditarik dan kita bisa setting waktunya jika sudah kita dorong seperti ini lalu kita putar sehingga tidak akan menyisakan sela-sela kecil pada crown agar air tidak mudah masuk ke dalam jam tangan. Nah, jam tangan ini juga sudah didukung dengan fitur lumi bright atau luminous yang membuat marker dan hands pada jam tangan ini akan menyala di dalam kondisi minim cahaya. Kemudian beralih ke bagian movementnya, nya di sini. Jam tangan ini menggunakan movement automatic kaliber 4R35 Yang memiliki power reserve hingga 41 jam Selain itu kaliber 4R35 ini akan menghasilkan getaran hingga 21.600 bit per hour Yang nantinya akan menghasilkan akurasi hingga minus 35 atau plus 45 detik per hari Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini bisa langsung cek link di kolom deskripsi di bawah